Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27228 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26910. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212